Oke, halo guys, balik lagi di channel gue Krisu kita Channel, GSL guys, sekarang gue akan react balik lagi ke uh, day 6 yang judulnya One to Ten nih, guys. Ini gue belum pernah nge-react yang sebelumnya, guys. Ya, ini dari album The Demon of... Eh, The Demon, The Demon, The Book of Us. Ini teman-teman, saranin juga jangan cari yang di kolom kode, mendingan bantu subscribe juga, eh, emang udah subscribe, guys. kalau bisa ngeriak react dari channelnya day 6 langsung, karena itu udah di provide semua dengan audio udah bagus juga, guys. Thank you udah saranin juga, guys. Semoga gua nggak tersesat lagi kedepannya guys Jadi ini sebelum kita ngerti, eh kita intro dulu guys ya Chaploo! Oke okay guys, ini gua udah buka channel dari langsung dari apa uh, channel resminya DAY6 guys ya Um, ini belum gue buka windowsnya Wait, nah, ini dia udah kepasang nih, guys. Oke, kita langsung lihat aja, guys. Apa yang ada lagi nih di sound-sound di balik lagu ini, guys? Oke, kita langsung lihat aja, guys. Satu, dua, ceplok uh Wah, gila, ini gue udah gak sama depan, deh ya. Bentar, guys. Ya. Sekali lagi guys, gua, uh, mohon maaf nih guys, karena gue mau ngeriak lebih ke soundnya, ke vokalnya juga Kalau beberapa, karena balik lagi, gue mau tegaskan gue bukan vokalis Sekali lagi guys oh. Oh. Ini, ini complicated guys ya, maksudnya buatnya ini oke okay banget, ini buatnya kayak rada fade in begitu guys Dan ini nuansanya beda lagi guys, ini gue lebih ke Amerika nih, nuansa lagunya kayak Incubus awalnya nih, gue gak tau tengahnya guys ya, lanjut lagi guys Oh damn, balance-nya enak banget, balance-nya banget Sound bass-nya gue suka banget di sini guys, sound bass-nya guys Wow, wah gila, ini serius, ini sound-nya gue ga bohong guys Ini sound bass-nya gue kena banget nih, dapat banget sound-nya tuh agresif banget Sama sound scene-nya juga gue suka banget ini, lebih modern sih menurut gue Wow, gila masuk drum sound-nya guys Gila nih day Six. Oh, oh ini lebih nuansanya lebih lebih 6 per, lebih kayak enam per 8. kayak shuffle guys, ya kayak shuffle. Ini tunggu, ini gue penasaran guys. Ini tahun 2020 rilisnya guys ya. Apakah ini benar tahun 2020 baru tahun lalu berarti guys ya? Tunggu ini The Book of Us komposernya Jay lagi, Jay sama Yangke guys. Liriknya sudah pasti Yangke, sisanya komposernya bahasa hangul nih guys. Kalian bisa lihat juga guys ya nih. Tuh, gue nggak ngerti guys ya Tapi gila gue salut deh dengan aransemen mereka, nih ini sumpah dapat sound enak banget Wow Oke, okay, ini udah mulai ga ke Incubus Depannya Incubus, tapi uh, di balik di tengahnya ini lebih Balik lagi, mereka temanya suka banget dengan nuansa-nuansa 80s, 90s guys ya Wow, oke okay. Gue nih gue penasaran sama gitar. Gitarnya kayak kayak kayak attack-nya dimatiin, guys. Kayak kompres, guys. Sorry, sorry, di bagian sini, guys. Oh enggak, enggak. Itu dia cuman uh, bahasa reverb, guys, ya. Bahasa banget rada ke belakang gitarnya jadi suaranya kayak kayak kaya bergema begitu. Sama gue suka ada yang jalan. Tet tet tet tet tet tet. belas itu kayaknya uh, sequencernya gue yang bikin like ya, guys. Ya. Lanjut lagi, guys. Oh. Ini ada gitar tete, tete, itu gila. feelingnya mahal, menurut gue. itu mahal banget, guys. Dan itu soundnya nya dapet banget, dia ngeblend banget sama vokalnya. Ini gila sih, menurut gue. Gila ya, kalau di tuh musikalnya itu lumayan tinggi, guys. Ya, maksudnya jiwa musikalnya tuh jalan banget, jadi uh, dia composing lagunya juga rapet banget, tight banget frekuensinya, guys. Ini gila sih. Di bagian sini coba guys, ini dia uh, ada kopong di bagian, uh, di kopong di bagian kiri kanan kalian, kuping kalian Tapi dimasukin, dia akhirnya dimasukin uh, frekuensi vokal ngambil low voice di situ guys Da da da da da Se segualah kurang lebih nih Nih di bagian sini Gapa Yes Nah ini dia Wah gila keren Ini musiknya 90s 90s Toto guys, kalau kalian pernah tahu Toto kayak lagu Afrika ya kan, uh, Rosana. Ini soundnya gini, gitar juga soundnya sama guys. Gitarisnya by the way siapa namanya? Steve Lukather. Nah, oh keren soundnya, gila. Gila dapat tone, gila ya doan tuh kalau ngomongin tone guys ya. Ini dia bener-bener dia. Musicalnya jalan banget dia dia kupingnya oke okay banget guys dia milih sound yang lebih kayak fat snare gitu guys fat snare kalian bisa search di Google juga banyak banget fat snare jadi lapisan uh, uh, kulitnya snare itu dikasih lagi kayak lapisan lagi guys biasa suaranya tuh lebih deep lebih duck duck dan sustain uh, gak terlalu sustain jadi kayak duck duck mati gitu nah ini contohnya sound drum di sini guys ya uh, snare-nya udah di di tone rendah dikasih fat snare mungkin dan dikombain dengan uh, elektrik sound drum yang lebih berat ya da da gitu jadi ada belakangnya ada ada buntut kucingnya guys ada pre delay di situ ini kalian bisa dengerin lagi nih, snare da da gitu tuh gokil sempurna sih maksud gua ini dia dikasih unsur pre delay seperempat seperempatnya ada buntut detailnya ya, da, da. Kena ke gitarnya itu enak banget. Kalian bisa perhatikan di sini lagi, guys. Sound gitar blend banget sama bass. Kalian bisa denger juga di sini, guys. Kalau bisa, saranin gua, saran gua pakai headphone, guys. Headphone yang cukup flat, ya, guys. Wow, go kill, gokil, gokil ini dan ritme section ini tuh dang dang ket ini dia benar nuansanya shuffle guys ya jadi ada sedikit-sedikit nuansa 3/4 di sini 6/8 di sini dan elektroniknya one pill ini gua sorry sekali lagi banyak pause guys tapi di sini banyak informasi secara music di sini guys Gue suka banget ada tap tap tap tap tap itu tetap-tetap di berjalan sama si one pill di sini guys nice Oh nice dengan bilang highs kan tetetetetet lebih shimmer ke atas gitu guys. Jadi high frequency mulai banyak informasi di sini. Nice. Nih. Ini balance juga gila. Bassnya nggak terlalu dominan tapi middlenya nusuk ke dalam guys. Dong ya, ada bunyi di situ nih guys. Ini keren banget. Dek. Gila dia ngambil seperempat ya. dek. Jadi nuansanya ada nuansa 4 per empat tapi ada nuansa shuffle di sini gue suhmat one two three one two three one 2 three one 2 three. three. Jadi dia seper enam belas ambil seper enam belas shuffle ya. Deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng. Jadi dikasih aksen bass itu setiap dihitungan one two three one two three one two three one two three. Go kill go kill. Dan di ada side chain compressor ya. Jadi pas kicknya Uh, nonjok, bassnya ke, ke trigger, ke, uh, volumenya down guys Nih, di disini guys, ini gila nih Ini maksudnya ngomongin soul mixing Ini detailingnya cukup bagus banget guys oh. Kayak ketekan disitu guys, nice Wah pinter nih ngasih, ini ini mohon pil pas nyanyi guys ya Maksudnya dikasih shimmer vokal harmony atas itu keren banget jadi nuansa uh, high frekuensi mulai kebuka di sini guys. ini dia oh, ambil bawah sorry, Gokil, oke eh. Oh my god, keren ga? itu tinggi banget guys itu itu itu bisa dilakukan kalau di mixing misalkan vokal di 12 oktaf ke atas itu bisa guys ini suara setinggi ini gua gak tahu ini beneran one pill yang ngambil secara natural recording beneran di microphone atau vokalnya dia yang suara satu di Octavin 12 uh, 12 transpose 12 ya guys ini. Ya. Nih. Di bagian sini guys. Ya. Eh, ah, itu dia. Gila tinggi banget. Ah, itu dia. On Asik efek chorus dikasih uh, cenderung lebih nuansanya chorus guys ya. Chorus. itu efek modulasi di sini guys. Gila eh detailing -nya. Wow. Wow, ini bagian siapa nih Yang Yangke guys ya. di sini. Gila vokalnya solid banget ya, nonjok di itu jadi dia musiknya udah penuh tapi dia masih shine through di sini. Ini gila sih kualitas vokalnya guys. Itu ngambil lu siapa guys ya? Eh, ngambil lu, Yong, ya Yang ngambil lo Yangke biasanya. Eh Yangke sebut ini. Yangke itu sebutannya apa? Uh, dia bisa low voice juga ya. Gue gak tahu nih Dedewan masuk di sini mungkin ngambil low voice gue juga nggak ngerti. Oh, wow, canon-canon nih gua asik canon vokal di sini, guys. Da da Jadi kayak menggantikan pos posisi brass section. Biasanya kan lebih musik-musik funky, groovy, biasanya tata tata tata, lebih feeling canon, lebih ke brass ya. Kok ini diganti vokal nih, sabi sih. Oh, wow, mixing rapi banget. Rapi banget, guys. feel ini tradite itu keren sound wes snare empuk banget guys gila oke okay, kemana dibawa ke sini sikat d6 wow aku nomor jadi mayor ya dia dan, dan di, referensi Queennya kayak banyak nih guys untuk uh, pecah uh, harmoni vokalnya guys ya karena pecahannya tuh kan biasanya pecahan queen satu 3 5 umumnya guys ya ini mungkin ada 9 ada 13 ada 11-nya gua enggak tahu ini di sini Sen itu bikin nuansa jadi mayor. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, nih. Oh, turun-turun sangat. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, nice. Oh, di sini juga bass yang ke di temenin mesin bass guys ya. Da da da, da, da, da. Ngambil semanas, cuman dia ngambil yang lebih ke sub suaranya guys. Bohong gitu deh. Gitu. Oh, nice. Oke. Okay. Oh, progresi kordnya bagus banget gila deh guys kalau ngomongin corporation guys ya gue terlalu gimana ya mereka tuh ilmuin tinggi guys jadi pemilihan corporation mereka memang banyak nih peta-peta uh, kamus-kamus corporation ya guys jadi mereka masukin lagunya kayaknya langsung ini kayaknya bridge-nya pakai yang, yang gue udah buat deh yang ini pakai yang ini deh kayak banyak stoknya guys jadi ini mereka enggak ngebosanin bikin bridge bikin uh, komposisi first, ref dan segala macam guys ini gila sih padat Oh, wow, ini bassnya. Bassnya ditambahin sama scene di atasnya. Jadi, jadi setiap fre fre fre frekuensi itu lumayan parah di sini, guys. Unis lah, bisa dibilang ya. Nih, bang-bang. Wow, vokalnya solid ya. Gila, ini, ini rapi banget, guys. Vokal utama di tengah, guys. Ya, cuman ada yang ngebungkus di kiri kanan rada cenderung 5. Lagi ada ngambil low voice di situ, cuman unis dan ditambahin lebarnya lagi. Itu ditambahin harmoni lagi, guys. Jadi ini padat, harmoni canon lah, guys. Ya, vokalnya wow mahal sih. Oke, okay. wow, ini gila sih, pecah banget. Oh my god, ini pecahannya bagus banget ya. Ini vokalnya gue jujur, jujur bingung guys, gue sering edit vokal guys ya uh, dengan efek-efeknya Ini efeknya gue suka banget guys, ini vokalnya kayak tebel tapi gak, gak, gak, gak, gak, gak berbody gitu guys Kayak di cut, cuman kayak ada rasa-rasa di saturasi kali guys ya, mungkin ya guys ya Kalian perhatiin guys, guys, ada kayak suara distorsi di vokal, krrr, krrr, bunyi di situ deh Di area-area 1000 Hz gitu, kayak krrr, gitu loh Wah wow, tuh dia, itu dia guys. Wow pecah, pecah. Keren keren keren vokalnya adlabsnya di balik balik situ tuh keren banget ya sama si sen traktir si wontel ngisi gitu. tong teng tong teng tong lebih RPG oke okay. di sini sih guys. Tona net tona net ah itu vokalnya tuh dia Gue suka ya sama viber vokalnya. Gitu, jadi kayak embek dikit, guys. Ya, eh, eh, tapi kena banget, dia, dia masukin fibra di situ. nih, Wah ilmu yang tinggi juga sih yang edit vokal nih guys, ya, uh, gue ya. gua, gua gak tau dia bisa dapat sound. vokal yang seperti ini, nih keren banget, guys. Maksudnya referensi banget buat gue. Wow, tuh sini, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, dia. Itu agresif, jadi dia nusuk-nusuk di area-area mid-low mid di situ enak banget Kepuk, puk, puk, puk Wah keren banget one desainnya Wah gokil dikasih uh, tail delay situ guys Ini gue pause dulu guys, kita pause dulu guys Wow, ini kalau bisa ngebahas musik yang ini, ini, ini cukup ngerin guys Dari album yang ini guys, ini album apa? The Demon of Us ya tadi ya. Eh, iya yeah, The Demon ya tadi ya. Ini gila nih guys, ini serem nih, ini aransemennya Uh, J sama Yangke ini sakit jiwa sih. Kalau lirisis uh, bukan Rana gue guys untuk meneliti karena satu gua nggak bisa bahasa Korea, kedua ya gua bukan songwriting jadi gua nggak bisa komentar banyak di sini. Tapi yang pasti J sama Yangke ini komposisinya gila. Ini keren banget guys, musiknya padat banget. Ini bisa cenderung bebody musiknya guys ya kayak frekuensi metalonya tuh gue suka banget. The balance balancenya dia nggak nggak berpunuk gak, gak, bepunduk, gak, gak, gak apa enggak, bom enggak tembem guys, tapi padat gitu guys, ini gila nih keren nih guys. Oke guys, sekian dulu dari gua thank you for watching, thank you udah rekomendasiin lagu ini guys, tapi gua tunggu lagi lagu apa sih yang kurang di album beberapa yang gue belum pernah react, mungkin cuma dari satu album, cuma satu lagu, satu lagu atau nggak gimana. Tolong di list di link komentar biar gua gak kelupaan. Oke guys, sekian dulu dari gua thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk pencet tombol subrek lagi guys, yang banyak, apa ah, baik.